assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al halal family welcome to the channel you beautiful people i hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys will be reacting to t and i i think versus another uh, military just uh, doing some arm wrestling i believe this video was suggested by hafizad aqsan shukran merci thank you uh, for taking the time to send me a recommendation and suggestion the video is by the millennial and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so inshallah we'll get started with the video momentarily And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reactions. So please, make sure you stay until the end. Now with that said, let's get started with a video. Ooh. Oh, wow. Got him. <laughs> Rimpa. sebagai like military competition of the Pacific exercise, RIMPEC, merupakan latihan angkatan laut terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat tiap oh, wow. dua tahun sekali. Pada tahun yeah, 2018 cool. dan tahun-tahun sebelumnya ini military Chinese is really good sharpshooters Been winning tahun ini competitionikut sertaannya dalam latihan bergengsi ini bahkan sekutu dekat Amerika Serikat di Asia Timur Taiwan tidak dilibatkan sejumlah pengamat menilai hal ini sebagai tanda bahwa Washington bertindak agar tak bersinggungan lebih keras dengan Cina Sebenarnya sebelumnya Australian. ada 25 negara yang mengikuti kegiatan tersebut di tahun lalu, tahun ini tak lebih dari setengahnya yang mengikuti Canada. sebagai dampak <laughs> pandemi COVID-19 South Korea Ada cerita menarik, ketika TNI AL berpartisipasi dalam repack yang biasa diselenggarakan di Hawaii, mm. saat itu tahun 2014 Perang kapal perang TNI AL yang diberi untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lain dari berbagai negara. Sedangkan pasukan marinir TNI AL melaksanakan latihan perang di daratan Hawaii. Kehadiran para marinir TNI AL selalu menarik perhatian, karena dari ukuran badan dibandingkan para marinir dari negara-negara AS dan so, Eropa. Ukuran badan para personel marinir termasuk kecil. Para marinir TNI AL awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara rimpak yang dalam latihannya sangat bergaya alam marinir AS itu. Tapi selama menjalani latihan perang yang terkenal berat itu, para prajurit TNI Angkatan Laut justru banyak yang berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Medali penghargaan dari marinir AS yang berhasil diraih para prajurit marinir TNI AL itu antara lain medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan Kekuatan dan keperkasaan seorang prajurit marinir Dengan sejumlah prestasi yang diperoleh prajurit marinir TNI AL Para marinir dari negara lain khususnya marinir AS dibuat terheran-heran Pasalnya para prajurit USMC yang kebanyakan berbadan raksasa itu Merasa tak berdaya ketika harus berlomba baik dalam keterampilan oh, berperang oh, mempunyai oh, ketahanan oh. fisiknya saat latihan perang <laughs> pada acara RIPAK yang berlangsung pada bulan Mei 2014 <laughs> 2019, <itu sangat> <laughs> banyak prajurit marinir dari berbagai negara kembali kagum terhadap keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik marinir AL. tidak hanya kagum para prajurit marinir dari negara-negara asing juga terkaget-kaget saat mereka menyaksikan sejumlah lomba keterampilan bertempur dan ketangguhan fisiknya ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. That's pretty interesting guys. So basically sure I think the drill um, or the training between these different uh, militaries I think it was in Hawaii, uh, United States in 2014, and uh, Indonesia was partaking uh, there too. So Indonesian soldiers were there. I think we saw maybe United States, Australia. We saw Canada a little bit in, in the boat when they were showing the uh, Indonesian boat or uh, uh, frigid on the uh, other side. And uh, I think some of the other countries, they showed a flag, which I couldn't really recognize. Maybe if it was Myanmar or another country, they were there as well uh it was uh, pretty cool so they basically did training and then having fun a little bit uh, with each other and at the end they had that arm wrestling with the indonesian uh, soldier one which was uh, pretty cool and i as i mentioned earlier the indonesian soldiers are really really good with uh, shooting uh, and uh, they've won i think 10 or 11 competitions one after another like every year